Adik Ryan guys Nah adik Ryan ini sudah lama kenal dengan saya Dan juga dengan youtuber-youtuber uh, yang ada di Malaysia sekarang guys Dan di sini, ya kan dia membuat vlog yaitu Ryan Story Tetamu Istimewa Nah langsung saja saya mau melihat bagaimana istilahnya sambutan Daripada tetamu istimewa ketika melihat youtuber cilik dari Malaysia ini guys Langsung saja kita play videonya let's go Hari pertama saya, Abang okay. Andy, Abang Cat Lontong, Abang Andy dan Abang Ray. Okey. Mantap. Ryan Imandon. Jangan lupa guys di subscribe ya. Linknya ada di deskripsi. Support terus adik ini. Sebab adik ini memang berbakat sangat. Dia edit video dia tu sendiri. Bukan ada bantuan dari siapa siapa pun. Memang terbaiklah adik ini. Okey mantap oke oke oke abang Andy, Andy. <laughs> Andy TK ya, ya Bang, ah, kasih ya, Masya beli. Allah oh, oh ya. dibeliin guys ah, oke okay. eh, eh, eh, mantap kayak, Halo bang Sikri Halo Halo Halo Ada <laughs> Ada <laughs> <bareng laughs> ya, <tua> Ada <laughs> <Okay. laughs> ya, Abang Dengan Tua Abang Sikri Oke Iya betul First time jauh. Betul Jauh banget Aha, Benar benar benar <laughs> Saya aja, istilahnya, ketemu baru sama Bang Rey, ya kan? Sama Bang Rey, Andy sama Cak Lonjong, sama Fikri. Belum ketemu lagi, guys, ya. Dan memang yang sering istilahnya ke rumah saya itu Bang Rey, guys, ya. Sama Anton juga belum pernah saya, padahal deket banget, ya Allah. Oh, di Hotel Lavender, guys. Oke. Oke, okay. okay, diajak makan ya. Abang Fikri yang turun dulu. Oke. Okay. Sama Bance dengan Abang. Oke, okay, Bang Re dan Bang Andy nggak ikut guys, mungkin penat ya. Abang Andy dan Bang Re tak dapat pergi sama. Ah. Kalau ini bisa. Aldi diteruskan di mana? Okay. Perjalanan 15 minit jadi panjang sebab jam. Alright. Di kedai makan ni guys. Kami tiba di kedai makan Oh, layan diri. Kita hmm. terpaksa kita tinggal karena sudah oh. ada janji ya? hmm. nah, berangganya. Nah, kita sudah ada janji dengan teman makan okay. nasi lemak rendang ayam hmm, ngasli ngiler cak lonjong makannya banyak gak sih cak kayaknya banyak sih ada kari pap juga guys wah ini kari ayamnya ya kari ayam itu gimana guys ya waalaikumsalam jadi wabarakatuh. sebuah uh, apa ya kejutan juga ya kita diajak makan oleh bang don Uh, ini kali pertama saya ke Negeri Sembilan Oke oh, Aku okay. di Malaysia tapi kita hanya di KLKL saja lah ya Tapi untuk Negeri mm -hmm. pertama ini Dan ini kita dibelanjakan nasi lemak guys Spesial dari Negeri Sembilan Habis sudah Nasi lemak spesial Negeri Sembilan, Sembilan. Ya. Alright Jadi terima kasih mm -hmm. untuk Pak okay. Don Sudah ajak kita, kita jadi segan ya tapi terima kasih lah ya, udah ada aja kami, Vindri sama, sama saya Eh terlebih, Eddie sama TK nggak bisa ikut karena belum bangun Eddie sama nah, TK ya, Sangat bisa ingat sekali nih ya Padahal ini ada bot Eddie TK Bang Rini kita bungkuskan ini Oke nah, oke okay. Halo semuanya penonton dari channel yang... ini Ini memang suaranya itu kayak mendem gitu ya guys ya Dari micnya mungkin Sayang, jangan lupa. Agar terus mm -hmm. uh, berak, berkreativitas, uh, ya. agar terus berkarya, dan uh, subscribe juga channel saya TV, dan juga ada calon zombie di sini. Oke, okay. dan ya, saya ingin sampaikan di sini bahwa Indonesia dan Malaysia itu serumpun. Banyak orang yang bilang tidak serumpun itu karena mungkin mereka yang memiliki pandangan sendirilah, seperti mungkin Betul. saya bilang Indonesia dan Malaysia itu saudara seperti mungkin saya bilang kepada orang lain yang tidak kenal saya bilang saudara dia ya bisa menerima itu kita bisa menerima pun tak apa, apa tapi yang penting kita intinya Indonesia Malaysia harus terus bersatu guys betul terima kasih banyak guys ini perjalanan kita ini masih panjang sekali ya oke okay. Berarti dari hotel dijemput untuk makan, ya kan? Makan di tempat makan yang seronok, saya cakap sebab pemandangan dia. Nah, pemandangan di dekat belakang ini dua sangat, guys. Kalau Kak Sini itu memang ada uh, tempat restoran-restoran yang memang macam tu, ya kan? Memang uh, pemandangan yang dia sajikan juga kepada customer macam tu, dan seronok lah, guys. Ya, kalau kita tengok nih, dan ini perjalanan balik ke hotel, guys. Oke, okay. oke, okay guys, sudah selesai, dan itulah tadi tetamu istimewa yang awalnya jumpa berempat ya kan Andy, Bang Re, Cak Lonjong, Fikri dan lepas itu keesokan harinya mungkin ya ya keesokan harinya mau ngajak makan tapi Abang Andy sama Bang Re ini kayaknya tepar ya kecapean mungkin atau ada jadwal tersendiri tapi kalau menurut saya sih kayaknya kecapean sih karena dari awal sampai sampai tiap harinya itu memang mereka perjalanan terus seperti itu guys jadi memang ya kita doakan semoga stamina mereka itu kuat ya teman-teman sekalian dan jangan lupa buat teman-teman ya Cak Lonjong terus Bang rey Andy dan juga eh, Fikri jangan lupa untuk stamina, untuk vitaminnya juga jangan lupa untuk diminum ya karena stamina itu sangat-sangat penting sekali apabila kita sudah perjalanan dari Indonesia dan paling jauh tuh NDTK loh guys ya paling jauh dari istilahnya tempatnya NDTK ke bandara setelah itu ke Malaysia seperti itu ataupun KL seperti itu dan itu sangat-sangat jauh sekali ya dan ya saya maklumi ya kan saya tahu bahwasannya ketika perjalanan itu pasti capek dan ya semua orang pasti merasakan itu gitu kan dan ya ada kalanya kita harus memang betul-betul istirahat mengerti diri sendiri itu juga sangat-sangat penting ya kan jadi jangan apa ya jangan sungkan untuk kalau kita bilang apa namanya ya Kalau penat Ya kita cakap lah Oh saya penat Saya nak rehat kejam Macam tuh Atau memang ada jadwal yang lain Saya pun kurang tahu Macam tuh Oke terima kasih sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like Share komen Dan subscribe-nya Channel mereka semua Adik Ryan Imandon Dan juga Fikri Cak Lonjong Bang Re NDTK ya Kayaknya sih Kalau dilihat ya subscriber mereka lebih besar. Mungkin subscriber yang di sini tuh subscribernya di TK, subscribernya Bang Rey, subscribernya Fikri dan juga Cak Lonjong. Hampir sama semua. Ya kan, Yang komen pun itu-itu saja ya kan? Masya Allah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman semua Yang sudah sokong saya dan kawan-kawan saya ini Ketika ke Malaysia ataupun menonton video-videonya Terima kasih banyak ya teman-teman sekalian Semoga sehat selalu, sukses, bahagia dunia akhirat Amin, amin, ya rabbal Alamin Oke, terima kasih guys sudah nonton video ini sampai selesai Saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh